Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita lihat dulu nih persahabat ya suasana indah di Cianjur Wah wow, Masya Allah melihat pemandangan yang sangat luar biasa indahnya Masya Allah apalagi melihat tentunya air terjun persahabat Mudah-mudahan tentunya keluarga besar Bunda Lasti yang di Cianjur diberikan kesehatan amin Begitu banyak juga persahabat tanggapan dan respon yang diberikan di antaranya dari akun Instagram Sinc Anskor An94 Mengatakan rumah viral Itu curug yang dekat rumah Lesti bukan Min Kita lihat aja jawaban dari Supriyati Iya kayaknya mah Katanya tuh ada juga tanggapan jawaban Dari neneng Prasetyo Sepertinya iya soalnya sama-sama Mungkin beda desanya aja Kayaknya tapi pada dekat Ke air mancur itu desa-desanya Masya Allah ya Kita selalu bahagia sekali Apalagi melihat pemandangan yang sangat indah. Masya Allah. Kemudian juga persahabat selanjutnya, di sini ada portrait semalam. Papa Bilar saat main bola. Masya Allah, begitu banyak orang-orang yang tentunya ingin foto bareng dengan Papa B. Saya selalu, untuk Papa Bilar, mudah-mudahan selalu banyak orang baik yang selalu men dan mendoakan yang baik pastinya. Dan semoga selalu istiqomah. Untuk selalu bisa bergabung dengan timarwa FC karena persahabatnya Papa Bilar ini bukan hanya berolahraga saja Papa Bilar pun tentunya selalu mengikuti kajian, kajian pengajian bersama timarwa FC. Alhamdulillah selalu doakan yang terbaik pastinya untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persamaan selanjutnya kita mendapatkan informasi. Ini kabar baik banget untuk warga Konoha. Sebelumnya kita mendapatkan info untuk vlog Leslar Entertainment No Cut No Edit Kondisi Lesti Kejora menempati trending 3 di Youtube Indonesia Congratulation ya untuk Bunda Lesti dan Bapak, Bapak B. Alhamdulillah vlognya masuk trending. Kita simak juga mendapatkan informasi terbaru ternyata bukan hanya trending 3 sekarang sudah trending satu di Youtube Dalam 22 jam persahabat vlog lesser entertainment bisa masuk trending satu di youtube dan alhamdulillah persahabat ya luar biasanya ini kekompakan dari fans yang sangat amat keren mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat makin kompak makin solid dan support yang terbaik untuk Lesti Rizky Bilar Postingan ini pun diinformasikan langsung oleh Kak Rosa Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis Masya Allah trending satu Luar biasa katanya Masya Allah banget per Hingga komentar banyak sekali diberikan Di antaranya sahabat, dari akun H151112 Mantap leslar trending terus Wow Masya Allah Ada juga per sahabat angkapan dari harta di 245 Masya Allah, Alhamdulillah, yuk semangat lagi sebelum 24, dah 1 juta, Bismillah Training satu amin. Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus untuk kita semuanya, semangat streaming, semangat untuk support yang terbaik buat Lesti, Rizky, Bilar. Masih menunggu cidupkan hingga kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.